Sahira, pagi lenyap digulung sia, senja hilang ditutupi malam, malam kelam tanpa pernah. Oh, begitu cepat waktu berputar, dua tahun pandemi menghantam dunia negeri. Anda Anak bangsa susah dalam gelisah Ekonomi makin payah Pendidikan makin gerah Di sini termenung resah Menatap halaman sekolah basah Mandiri belajar di rumah Berbagi handphone dengan teman sebelah apa ah, ya tanpa fasilitas Aku bisa apa? Jenuh, geram, marah Tak bisa sekolah Pandanglah matahari pagi ini lebih cerah Cara berfikir pun berubah Tak ingin selamanya menyerah Kini aku pecahkan masalah Belajar kreatif tanpa fasilitas mewah. Ber digital sudahlah murah kutawan dunia dengan mudah